Halo semuanya Selamat pagi dan salam kenal semuanya saya akan membawakan materi web hosting server menggunakan buntu dan cyberpanel ya perkenalkan dulu nama saya dari yang selaku Business development di Ranet digital Indonesia saya di divisi web dan hosting nah, pengalaman saya biasanya berkaitan dengan linux administration server maupun dengan uh, jaringan internet seperti itu nah, saya akan membawakan materi tentang saya uh, panel dulu ya jadi cyber uh, panel ini adalah kontrol panel uh, menggunakan OpenLiteSpeed di mana kamu bisa meng-manage website kamu, kemudian kamu bisa menginstal WordPress dan banyak lagi ya. Faktanya sih uh, kamu nggak perlu cyber panel untuk menginstal WordPress uh, di atas OpenLiteSpeed ya. Tapi dengan CyberPanel ini, kamu bisa dengan satu klik itu kamu bisa menginstal WordPress, kemudian bisa mengatur SSL dan juga bisa membuat banyak website lain mengganti PHP version sampai ke versi 8 dan juga bisa mengakses file menggunakan file manager yang built-in di CyberPanel jadi saya sih cukup menyarankan untuk teman-teman yang nggak mau ribet ya bisa menggunakan cyberpanel ini seperti itu Nah, kemudian apa sih open speed gitu kan salah satu solusi website sorry web server yang cepat itu adalah cuman teman-teman nggak -teman perlu bingung antara perbedaan antara Openspeed dan livespeed ya semuanya fungsinya sama ya fitur dan fungsinya sama dan open source juga ya. jadi teman-teman bisa menginstal Open Lightspeed di VPS server, yang running atau yang jalan di Ubuntu 20.04 atau di centos 8 jadi kalau yang menggunakan cyber panel ini ketika kita nginstal cyber panelnya di sebuah VPS ada web interfacenya untuk mengontrol open ini seperti itu. next ada juga di salah satu plugin di server panel itu plugin LSCS ini jadi ini adalah boot in OpenLiteSpeed solution plugin ini juga berjalan dengan Apache, engine X server tapi ada beberapa fitur yang hanya bisa jalan di OpenLiteSpeed server ketika kita menggunakan LSG ini seperti itu Nah kemudian kita langsung aja apa sih yang perlu disiapkan ketika menginstal server panel ini ya ini sudah saya siapkan sebuah VPS yang ketika saya menyiapkan materi ini kita saya menyiapkan VPS jadi masih default ya potnya menggunakan port 22 untuk SSH nya. Nah kita bisa mengakses IPS tersebut ketika mau menginstal bisa menggunakan nanti terminal yang ada di Ubuntu atau di sini saya mencontohkan menggunakan putih ya. seperti itu jadi langsung saja diakses eh, menggunakan user root kemudian IP address nya berapa seperti itu nah ini eh, tampilan ketika sudah eh, berhasil eh, SSA eh, di sini saya menggunakan Uh, Ubuntu 2042 seperti ini Oke okay, next nah, jadi uh, ini adalah komen pertama kita yang kita gunakan untuk uh, menginstal Cepat panel ya, ketik saja komen ini di SSA yang sudah berhasil tadi. Jadi kita pertama remote dulu ke SSA menggunakan terminal atau putih ya. seperti itu. Jika sudah berhasil SSA, lalu ketikkan komen ini. di sini juga uh, uh, kita tinggal mengikuti langkah-langkah uh, yang ada di layar terminal ya ketika kita menginstal uh, secara otomatis di sini uh, langkahnya adalah yang pertama adalah nanti kita mengikuti langkah-langkah yang di layar seperti itu Nah jika sudah berhasil install nanti kita akan mendapatkan info sebagai berikutnya visit https ip server Anda dan menggunakan port 8090. Di sini nanti akan ada panel username-nya apa, panel password-nya apa, kemudian SQL username-nya apa dan MySQL password-nya apa. Seperti ini. jadi kita bisa juga update uh, server panelnya dan open nya ya Jadi adalah komen untuk mengupgrade uh, server panel menggunakan yang uh, stable open nya versi 1.6 sekian yang stable ya uh, kamu bisa mengupgrade keduanya dengan menggunakan uh, komen berikut seperti ini nah ya komen ini merupakan komen yang digunakan untuk mengupgrade atau mengupdate update server panel dan open nya tinggal kopikan komen ini ke layar terminal kamu dan kamu akan bisa melakukan update server panel dan open speed. Ada juga eh, cara yang lain ya. Jadi eh, untuk update OpenLisp ke yang paling stable, ya. awalnya kita Apt-get update dulu, kemudian Apt-get upgrade ya. Kemudian kita bisa mendownload atau kita juga bisa mendownload sendiri versinya menggunakan versi yang uh, target Z. setelah kita download menggunakan widget kita uh, download eh, sorry, kita ekstrak hasil downloadannya kemudian kita masuk ke folder open speednya lalu kita uh, install nah. dua komen yang di atas ini yang komen yang di atas ini akan mengupdate secara otomatis ya via Repo Nah kalau yang bawah ini kita install sendiri via paket yang tersedia di websitenya Net speed seperti itu. Nah, eh, saya akan mencontohkan eh, bagaimana kita proses menginstal sebuah eh, website di server panel. Di sini saya menggunakan WordPress untuk contohnya, yang simpel saja. Nah, pertama kita harus eh, pointing eh, DNS record yang tersedia. Saya menggunakan Digital Ocean untuk VPS-nya. Uh, Jadi uh, saya arahkan domain saya ke IP public si Digital Ocean seperti itu. Jadi kita setelah berhasil uh, pointing domain. Kemudian akses ke saya panelnya, ya, dengan mengakses http IP address-nya ditambahkan dengan port saya per panel 8090, seperti itu, nah ini adalah tampilan login cyberpanel nya ya kita ketikkan username nya ketikkan, ketik, kita ketikkan passwordnya jika kita lupa jika kita lupa password panel dari cyberpanel ini kita bisa uh, ngecek menggunakan perintah sudo cut.lightspeed Underscore password nah, di sini akan tersimpan username dan passwordnya. <tuh> Jika kita suatu saat tiba-tiba lupa, kita bisa ngecek di eh, menggunakan komen ini ya. Nah ini kok sudah eh, berhasil login ya, berhasil login di eh, panelnya, panel dashboard panel. Nah, kita bisa menuju ke menu website di sini. Kita klik ke tombol website untuk mulai install. Lalu kita klik create website. Ini ada create website. Nah, ini kita akan menggunakan mode default, ya. Masukkan domainmu, email, dan PHP versinya akan kita pakai. Nah, ini kan select owner admin, ya. Domain name-nya dimasukkan, kemudian email, your email address dan versi PHP nya yang akan kita pakai berapa ada fitur tambahan kita bisa menggunakan SSL dan dekim ini untuk email security tambahkan dua poin ini seperti nah, ini tampilannya jadi kita isi semua, mulai dari select package, select owner, domain name, email, select PHP, PHP apa yang kita akan kita pakai, kemudian centang ini di Kim support dan SSL, lalu jika sudah berhasil kita klik create website. Nah, setelah berhasil membuat akunnya, ya, akun untuk websitenya, kemudian selanjutnya kita akan membuat WordPress-nya, menginstal WordPress-nya di akun website yang sudah kita buat tadi, menggunakan aplikasi installer. Jadi, Uh, ada aplikasi seharinya itu sudah include WordPress dan uh, LSCS ini seperti itu. Nah, kita akan menginstal WordPress dengan tambahan fitur plugin LSCS di uh, PHP 8 Nah ini kita isi blog detailnya apa login usernya apa login passwordnya apa email untuk path ini kita kosongi saja kosongi untuk default folder ya kalau kita ada folder khusus kita bisa isikan nama foldernya apa tapi kalau kita menggunakan default lebih baik di dikosongi saja nah ini tampilannya klik install now jika sudah yakin dengan settingan yang kita isikan ya lalu jika sudah berhasil kita bisa mengaksesnya dengan nama domainnya apa slash bplogin.php nah ini ini adalah langkah-langkah untuk Uh, mengenable less encrypt SSL di uh, panel kita yang pertama kita harus pastikan bahwa DNS nya sudah betul uh, terkonfigurasi menggunakan fitur DNS checker nah, kita cek dulu menggunakan fitur DNS checker.org ya lalu kita jika sudah yakin bahwa domainnya terpointing dengan benar login ke server panel dashboard dan di sebelah kiri panel ikuti tombol-tombol uh, ini jadi uh, menuju ke menu SSL klik menu SSL kemudian uh, pilih website yang akan kita Uh, pasang SSL nya kemudian uh, klik isu SSL seperti itu nah ini uh, uh, tips and trick untuk uh, LSCS plugin setting ya Uh, secara otomatis uh, LSS nya sudah terinstall kita ketika kita selesai menginstal WordPress nya jadi kita bisa meng settingannya uh, pertama kita menuju ke LSC setting nya uh, jika kita mau ada settingan yang uh, Advance atau khusus, ya, kita bisa uh, men-setting uh, HTTP2-nya menjadi on, kemudian kita uh, untuk tuning-nya kita bisa menghapus query string, kemudian remove over emoji, ya, dan apa yang lain-lain. Nah, ini adalah untuk merestore uh, WordPress lama ya, dari host yang lain. Juga, yang uh, mode ini tidak untuk sesi ini tidak untuk pemula, ya, harus sudah uh, memahami tentang. Uh, SFTP kemudian uh, mengkompres dan uh, mengekstrak WordPress directory yang lama ke yang server baru seperti itu jadi uh, ada beberapa rencana untuk memindah uh, WordPress uh, lama ya, dari sebuah server panel yang lama menuju ke WordPress Server yang baru. Pertama-tama kita harus backup dulu menggunakan fitur tools di backup. Nah, setelah hasil kita hasil backupnya berhasil, kemudian hasil backup tersebut diupload ke server yang baru menggunakan uh, SFTP server atau yang lain, menu, apa, atau Airsync juga bisa. Nah, kemudian di server yang baru kita restore, tapi perlu kita ubah dulu eh, di settingan PHP 8 Di Manage PHP masuk ke menu Basic, pilih versi yang 8.0, kemudian Post Max Size-nya kita besarkan, eh, karena pasti eh, hasil kompres hasil kompres filenya akan lebih dari uh, 10 MB seperti itu nah, setelah itu uh, Bopres bisa berhasil di uh, Restore nah di fitur CyberPanel uh, ini juga uh, ada fitur benchmarknya ya yang kita coba tes itu adalah uh, 10.000 klien per detik di homepage, dan rata-rata waktunya adalah 100 mililiter second. Jadi bisa berhasil dites 20.000 klien per second untuk 10.000. Sekan pertama seperti ini. Ini hasilnya tampilannya seperti ini. Nah yang eh, kedua kita coba eh, tes total 10.000 klien di halaman pos ya. Itu kita cepat eh secara 20 detik untuk tesnya dan eh success rate-nya adalah eh 100% ya. Jadi paling tidak kita mendapatkan sepuluh hits per second di WordPress kita dan menggunakan VPS server panel di Digital Ocean dengan harga lima dolar per bulan itu cukup jadi siap panelnya menggunakan Ubuntu di tropet lima eh, dolar harganya di Digital Ocean dan itu hasil tesnya eh, bagus tes satu dan tes dua dan ini bisa eh, dicoba oleh teman-teman eh, sekalian yang mengikuti Uh, Ubuntu konferensi Asia 2021 Oke okay. uh, demikian presentasi saya uh, terima kasih teman-teman bisa ngontak saya melalui email di kontak adharian atau di Instagram saya @darian.my.id. Ya, selamat malam, selamat pagi, terima kasih.